Abi Choi, seorang model dan selebgram berusia 28 tahun asal Hong Kong, tewas mengenaskan setelah dibantai oleh mantan suami dan keluarganya. Choi yang dilaporkan menghilang pada Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023, ditemukan sisa-sisa tubuhnya di sebuah apartemen di pedesaan Lung Mei. Di apartemen tersebut ditemukan kaki Choi dalam sebuah lemari pendingin. Juga ditemukan kartu identitas, kartu kredit dan sejumlah benda miliknya. Pada Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, ditemukan sebuah tengkorak yang diyakini sebagai kepala Choi. Pelaku pembunuhan tersebut diduga mantan suami beserta eks-mertua dan kakak iparnya, mereka pun telah didakwa karena pembunuhan tersebut, disebut motif pembunuhan karena sang ayah mertua tidak puas dengan cara Choi mengatur masalah finansialnya. Mantan saudara ipar, mantan ayah mertua, dan mantan ibu mertua, ditangkap pada hari Jumat, tetapi mantan suaminya, Alex Kwong ditangkap saat mencoba menaiki speedboat untuk melarikan diri dari Hong Kong. Mantan suaminya bahkan pergi sambil membawa uang tunai sekitar 64.000 dolar dan jam tangan mewah seharga 510.000 dolar. Anthony Kwong, ayah dan saudaranya didakwa atas pembunuhan Choi setelah polisi menemukan tengkorak, rambut, dan tulang rusuk di salah satu pot yang dikeluarkan dari apartemen.